kata Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini kami akan tutup mulut-mulut mereka lisan yang pandai berdusta akan ditutup di hadapan Allah dikunci tidak bisa berucap tapi yang berbicara adalah kedua tangan mereka dan yang menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka Terhadap setiap apa yang telah mereka lakukan di dalam kehidupan dunia. Allahu Akbar. Tidak akan ada yang tersembunyi. Kecil atau besarnya. Semuanya, semuanya akan dinampakkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Semuanya akan dipertanyakan di hadapan Rabb kita, fillah. Oleh karena itu, ya ummat Muhammad, perhatikan diri diri kalian dan keluarga kalian. Ya, yeah. mari kita menghisap diri kita pada hari ini. Apakah kita sudah mampu mempertanggungjawabkan amalan ini, fillah? Pertanggungjawaban di hadapan Allah sangat berat. Nah sampai sampai seorang hamba akan protes kepada kulit-kulit mereka sendiri yang menjadi saksi di hadapan Allah akan kebejatan-kebejatan yang telah dia lakukan dalam kehidupan dunia. Kulit yang selama ini melindungi ikhwani fillah yang kita rawat dan kita jaga. Naam. Tapi ternyata dia akan menjadi saksi akan dosa-dosa kita di dalam kehidupan dunia ini di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Sampai-sampai mereka akan bertanya Kepada kulit-kulit mereka nanti Kenapakah kalian justru menjadi saksi Atas kejelekan kami Wahai kulit Kenapa kamu yang menjadi saksi Terhadap dosa-dosa kami dalam kehidupan dunia, Kalau kulit-kulit mereka akan menjawab, 'Antarkan Allah, Allah yang menjadikan kami mampu untuk berbicara.' Ya, sehingga kami menjadi saksi terhadap kejelekanmu dalam kehidupan dunia. Ya, subhanallah, demi Allah, ikhwan kita semua berada di ambang bahaya. Nah, kalau kita tidak memperbaiki... Ya, dan tidak mempersiapkan betul amalan kita di dalam kehidupan dunia ini. Siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan menolong kita? Dan kira-kira apa hujah kita? Apa alasan kita di hadapan Allah? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita, kada kada wa kada? bukankah kamu sudah melakukan dosa ini di hari ini dan ini, lengkap, padahal kita semuanya sudah lupa? Apa hujah kita di hadapan Allah? Nah, belum lagi nikmat-nikmat yang sudah kita terima sejak kita lahir. Nah, sampai kita balik, sejak kita balik, sampai kita meninggal, berapa banyak nikmat yang sudah kita terima? Kita pergunakan untuk apa? Pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semakin banyak nikmat yang antum terima, semakin banyak pula pertanyaan di hadapan Allah. Rabbul alamin. Tummalatus alunayu ma'idin aninna im. Kemudian pasti, pasti dan pasti kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat-nikmat yang telah kalian terima. Allah oh, Alhamdulillah. Salat dulu. Lanjut. Baik, <Arabic> sedikit lagi <Finding> ya, ikhwan. Kita selesaikan insyaallah. Alikhu wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Jadi seperti itulah kondisi setiap hamba di hadapan Allah di yaumil akhir nantinya. Sampai semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita akan dipertanyakan pada hari kiamat. Naam, kemudian pasti kata Allah kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat-nikmat yang telah kalian terima. Teguk demi teguk air yang telah kita minum. Jangan sangka itu akan luput dari pertanyaan Allah pada hari kiamat. Pakaian. Tempat tinggal. Jangan sangka itu akan luput. Dari pertanyaan Allah pada hari kiamat. Semuanya pasti akan dipertanyakan kata Allah. aninna. Pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat-nikmat Allah Azza Ya. Oleh karena itu, ikhwan, semakin banyak nikmat yang kita terima dari Rabb kita, semakin banyak pula yang akan dipertanyakan nanti di hari akhir. Sehingga yang kita harapkan hanya satu. Rahmat Allah dan kemudahan dari Allah. Di Kalau bukan karena itu jamaah. Kita semua berada dalam kesulitan. Coba bayangkan. Yang kecil maupun yang besar. Semuanya dipertanyakan. Maka dari itu yang kita harapkan. hanyalah apa? Rahmat dan kemudahan dari Allah. Kasih sayang Allah. Agar kita dimudahkan di dimudahkan ketika dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kondisi orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, di dalam yang diriwayatkan oleh Imam Al bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yatnu ala ibadihi yawm al-qiyamah" Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mendekat kepada hamba-hambanya yang beriman nanti pada hari kiamat. Allah mendekat kepada mereka. Fai-ta'u bi-kanifihi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan apa? Hijab. Terhadap hamba yang beriman ini. Ketika Allah ingin menghisap hamba yang beriman, hamba yang sahili, Allah mendekat kepadanya dan Allah swt akan membuat tirai sehingga hamba ini hisap hamba ini tidak diketahui oleh makhluk yang lainnya. Aibnya dijaga oleh Allah. Dipermudah pertanyaan Allah terhadap dirinya sampai kata Nabi saw. Allah azza wa jalla. Akan bertanya kepadanya. Allah hisap dirinya. Tentang dosa-dosanya yang telah berlalu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya. Hal araf tadamba Hal araf Kamu masih ingat dosa ini yang kamu lakukan? Kamu masih ingat dosa-dosa ini? Kamu masih ingat? Dipertanyakan satu persatu. Tidak ada jawabannya. Kata Nabi. Illa anqala na'am ya Rabb. Kecuali dia hanya mengatakan betul ya Allah itu semuanya adalah dosa saya itu kesalahan saya ya Allah tidak ada yang bisa dilakukan kecuali hanya mengakui semuanya di hadapan Allah ini disebutkan oleh Allah swt di dalam Al Quran yu tajidu kullu nasi ma amilat min khairi maqdara wa ma amilat min su Hari kiamat Itu adalah hari tapi Setiap jiwa Akan mendapatkan Apa yang telah dia lakukan Yang telah berlalu itu Semuanya hadir di hadapannya Wa dan semua amalan yang jelek yang pernah dia lakukan. Semuanya hadir di hadapannya. Sampai-sampai kata Allah. anna bainahu wa bainahu ba Dia sangat berkeinginan. Jika seandainya antara dirinya dengan kejelekan itu. Ada jarak yang sangat jauh. Tidak perlu ketemu. Malu di hadapan Allah. Lihat kondisi mereka. Tunduk di hadapan Rabb-nya tidak mampu mengangkat kepala di hadapan Allah. Nah, Allah bertanya kepadanya kata Nabi, "Halab tadam bagada? Kamu masih ingat dosa ini? Masih ingat dosa ini? Masih ingat dosa ini? Jawabannya hanya satu, nafam iya, ya Allah. Saya masih ingat. Itu adalah dosa saya. Hatta idabannahu kadhhalat sampai dia yakin betul bahawa hari ini adalah hari kehancuran, hari kebinasaannya kala itulah Allah berfirman kepadanya pada saat tertuhu wa wahai hambaku saya yang telah menutupi dosa-dosamu itu ketika engkau di dunia dan pada hari ini saya akan mengampuni seluruh dosa-dosamu itu Subhanallah Betapa beruntungnya mereka, ikhwanifillah. Akankah kita salah seorang di antara mereka? Kita hanya bisa berharap. Dan berdoa kepada Allah Azza wajal Ya Allah. Jadikan kami dan keluarga kami di antara mereka yang beruntung diampunkan dosanya itu. Dimudahkan hisabnya oleh Allah. Ya. Hanya ini yang kita harap, ikhwah. Kalau tidak... Ingat hisab luar biasa dahsyat. Hisab luar biasa luar biasa berat. Pertanyaan demi pertanyaan Allah begitu menakutkan. Bahkan Allah sebutkan di dalam sebuah ayat, "Innallaha lasari'ul hisab." Tunggu Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat hisapnya. Harapkan ini, jemaah sekali minta kemudahan di hadapan Allah. Ya, kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada diri saya dan antum seluruhnya. Kalau Allah pertanyakan semua harta yang telah kita miliki ini sampai jarum patah yang ada di dalam laci kita, dipertanyakan dari mana dan untuk apa. Bila sampai satu yang ada di dapur-dapur kita, Sanggupkah kita bertanya pertanggungjawabkan satu persatu? Satu permintaan kita jamaah. Minta kepada Allah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah. hisab kami dengan hisab yang termudah. Ya Allah. Ya Allah. Ampuni kami di saat kami berdiri di hadapanmu nanti pada hari kiamat. Hanya rahmat Allah yang kita harapkan. ikhwah. Minta kasih sayang Allah. Kalau tidak, maka kita akan binasa. Binasa dunia dan akhirat. Alikhoh akhwat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa beramal dengan amalan kebaikan sehingga Allah akan mudahkan hisab kita pada hari kiamat insyaallah taala. Kita mohon kepada Allah dengan segala kebesaran dan keagungannya agar supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa Nah, mengampuni dosa-dosa kita di saat tak kita membutuhkan ampunan itu di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Semoga Allah Azza wa Jal menurunkan kasih sayangnya kepada kita seluruhnya, taufik dan hidayahnya, sehingga kita istiqamah di atas ketaatan hingga akhir hayat nanti. Insya'allahu ta'ala taktafi bihadal qadar. ma'al afi minkum subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astagfiru qawtubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin Kau <laughs> telah <laughs>